Halo Mbak. waduh bro, jadi gini, uh, usaha jualan gua tuh akhir-akhir ini tuh semua. Gimana ya bro? Iya gimana ya? Lu banget Kim. Gua tuh kayak posting iklan itu udah di mana Terus kayak satu pun order pun nggak dapet gitu loh. Mm -hmm. Apa gua harus kayak jualan udah ya? Waduh, gak tau juga sih. Eh iyalah, gimana mau laku kalau kalian jadi kaum berbahan doang? Ya mana bisa ada omset? Ya terus gimana dong? Tenang, tenang Kalian mau gue kasih tahu caranya gimana jadi seorang marketer yang baik, benar Dan bisa ngasilin omset berjuta-juta kali lipat nggak? Wah, parah eh, nggak sih, Kim? Nah, habis itu. Bisa, bisa banget bisa, kan? Ya, banget tuh Sebenarnya gue mau telepon teman gue dulu entar gue kasih tahu caranya, langsung, oke? Okay? Halo? Iya, halo Jul, kenapa? Halo Bel, April buruan kesini Bel. Hah? Arjen. Maa? Arjen, emang kamu di mana sih sekarang? Gue sekarang ada di Wet House Cafe Surabaya, di daerah Kertajaya. Udah buruan kesini ya, nggak nggak pakai lama. Aduh, Jul, emang nggak bisa. Aduh. Udah Arjen di sini. Ini tuh antara hidup mati seseorang. Hah? Udah kesini ya, gak usah banyak bacot deh. Seriusan, iya seru-seru, sumpah yaduh, yaduh, yaduh, beneran yaduh, beneran yaduh, kesini penting kesini ya. ya darah, darah. Bye bye bye Oke oke, okay, okay, buruan yuk bye Nah berhasil Bentar lagi gue bakalan tunjuk ke kalian langsung Gimana caranya jadi market yang baik, oke? Okay? Boleh boleh boleh Oke okay, kita tunggu dulu Bel bel bel, sini sini sini Kenapa sih ada apa? Apa yang mati? Apa yang hidup? Aduh udah tenang aja, santai dulu jadi gini, kalian pengen jadi marketing yang pintar, yang jitu, yang bisa naikin omset berkali-kali lipat kan? Iyalah. Jadi caranya gini. Kalian tuh harus pintar ngomong, harus meyakinkan dan harus ngasih harapan palsu. Hah? Harapan palsu? Harapan palsu kayak gimana maksudnya? Maksudnya harapan palsu adalah setelah kalian bisa ngedapetin hati tuh orang, kalian masuk ke kehidupannya, kalian buat nyaman tuh orang setelah kalian buat nyaman, kalian baperin, habis itu kalian tinggalin maksudmu apa? Terus yang kamu bilang tadi hidup mati, hidup mati itu apa? Uh, uh, itu santai dulu, ya ini antara hidup mati gitu pada marketing Wih! Jadi ini Iya jadi kalau mau suksesnya kayak, gak, ya kayak bener -bener gini ya? Aku udah aku udah ninggalin semua acara aku iya. demi kamu doang iya, Kamu bilang, gitu. Bel, buruan sih ya, hidup mati, hidup mati Kamu tuh keraluan Sakit banget ditampar dong. Duh sakit banget. Iyalah. Ya sakit lah. Ya, emang sakit lah. Ya gimana lagi kan itu selalu. Terima kasih buat kepada para star dari game yang sudah datang hari ini di Matos Surabaya. Terima kasih buat Jamie selaku pemain utama kita juga. Terima kasih buat Ibel selaku star kita. Terima kasih. Bagian kabel kita, Mata -mata, kita, kita Noval, dan Dariu, kita, Latiwa, Arby, ketiga, Ketika sebagai gestar dan Akim sebagai gestar kita. Jangan lupa subscribe YouTube Arby, dan IG kita masing ya. Terima kasih.